Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan pemirsa Nuansa TV Dari Nuansa Alam Transjoki tahap kedua Posisi kita saat ini tepatnya berada di Kopi Nuansa Alam Barang saya spesial Hari ini spesial banget karena saya didampingin sama pertama saya bos saya yang ganteng Yang baik Ada Kang Mirdad Nah spesialnya lagi hari ini kita ngobrol bareng Kedatangan tamu spesial banget Ada siapa sih yang gak kenal? Ya Siapa yang gak kenal Uh, ilmu dasar ya oh. Yo ya yeah. Halo <laughs> Ini orang dua orang Ini orang-orang yang sudah malang melintang Di sudah keliling Indonesia, sudah keliling dunia Iya <laughs> mbak ya? <laughs> keliling dunia mbak, Nggak sampai sebesar itu <laughs> Jadi kalau Mas Tio ya, kita kemarin sudah sempat uh, posting di medsos kita Ada di IG, ada di Youtube, bisa dilihat Mas Tio sudah datang, dan hari ini datang lagi Mas Tio ya yeah. Weh, salam luas senang banget ada Dan ini ada satu lagi, hmm. ada presenter kita yang cantik saya host baru, host khusus Nuansa Alam. Kedatangan host-host keren di Indonesia. <laughs> ada Mbak Medina Kamil. Halo. Jejak petualang trans TV ya Mbak ya? East. Dulu. Dulu. Keren banget. Ya? Ini senang banget ada Mas Tio, ada Mbak Medina Kamil. Mbak, uh, terima kasih ya Mas Tio, Mbak Medina udah datang hari ini. Sama-sama. Ke kopi Nuansa Alam. Mantep, mantep banget. View-nya mantep banget. Ya? <laughs> View-nya banget. banget. Nah, Sebenarnya... Uh, aku kesini karena ajakan Tio juga Diracunin Mas Tio Diracunin <laughs> Sepanjang <laughs> tiap hari diracunin gitu Biar ada temannya Mbak Biar ada temannya betul. Sebenarnya memang impian aku Impian Tio juga Kita mm -hmm. pengen punya uh, satu tempat Yang memang view-nya oke okay. Karena kan kita memang pekerjaan kita Yang berhubungan sama yang gak jauh lah Uh, syuting video mm -hmm. yang ada konten yang uh, dengan nuansa uh, alam, alam. Gitu. nuansa alam, yeah. <laughs> nuansa itu banget. udah pas banget, pas ya. banget, pas <laughs> banget. terus uh, pertama kali diliatin dio nya oh bagus juga ya di sini. Nah, akhirnya aku penasaran, akhirnya diajak ke yang nuansa alam transyogi yang keempat. keempat. Mm -hmm. di situ masuklah racunnya tuh ya. <laughs> racunnya masuk banget karena <laughs> awalnya aku belum yakin banget, kan uh -huh. cuma lihat sebelumnya aku udah kepo-kepo dari Youtubenya, yep. dari Instagramnya, semua tuh aku you udah... Ngelet dong. Iya, mukanya banyak banget banget, <laughs> Di <dimana> mana <laughs> Pas ngeliat ternyata lebih bagus. Alhamdulillah. View-nya tuh lebih bagus dibandingin kita lihat Dibanding di video tuh. ataupun yeah. di foto. Dengerin ya pemirsa Nuanusia <laughs> TV, Mbak Medina <laughs> bilang view-nya lebih bagus daripada... Saat ngeliat di TV Iya dilihat secara visual hmm. Ya nggak hmm. nyangka ternyata Kita lihat langsung Pakai mata kepala kita tuh Luar biasa Ajib ya bisa. Ajib banget Apalagi gini mbak Kita kan nanti di, di tahap 4 Tadi kita habis datang ke tahap 4 ya yeah. Jadi Mas Tio sama Mbak Medina Tadi sudah ke tahap 4 Dan di sana tadi Barang Kang Mirda Tikawal Itu uh, Kita minggu lalu ya Mas Tio sudah yeah. ngobrol Bahwa kita tuh memang Mas Tio mau bikin satu konsep tuh Rumah yang tempat rumah kayu ya Mas ya iya, uh, konsep kayu gimana mas ya? kabin kabin ya kabin, jadi itu memang itu Oh segitiga dan kemudian itu gila. nempel banget nih gila. kami lihat sama uh, Fasum kita hari yeah. Fasum kita itu Mbak Medina ya itu bukan cuma uh, Fasum tok terbuka itu nanti ada mini cafe kopi nuansa alam juga ada playground jadi anak-anak tuh bisa nyaman main disitu nah kebayang nih Sambil ngopi, ngobrol sama keluarga Terus nikmatin Gunung Sanggabuana mm. nah, pas banget Udah tuh. gitu, pas banget Mas Tio mau bikin konsep bangunan yang kayak gitu joss banget joss nah. banget Kalo Kayaknya aku, Mbak Meda mau bikin juga Aku percaya sama Tio sih <laughs> Karena dia memang uh, udah udah, udah lah ya. ngeliat lah gitu hasil-hasilnya <laughs> Terus uh -uh, Terus dia bilang dia mau bikin konsep itu Makanya aku tertarik kayaknya Pengen nyari ya gua itu Gue kudu nih, gue kudu juga ngikut <laughs> pertama intinya kita harus dapat viewnya yang oke okay dulu nah, bikin rumahnya jadinya yang aku pengen yang homey juga oh, okay. ini kan sebenarnya tempat peristirahatan mm -hmm. ya jadi oh. jadi nyaman betah nah, gitu ya nggak mau yang bikin villa-villa yang beton sebenarnya oh, okay. lebih ke nat -natural, natural lah gitu non pokoknya ya doa <laughs> terus homi buat keluarga juga cocok hmm. betul, betul, betul. buat kita uh, untuk pekerjaan buat yeah, syuting kok intinya Dunjang mau juga. bikin yang estetik lah yeah. gitu oke okay. keren banget jadi, jadi mudah recommended ya nah recommended banget terutama yang di Transjogja <laughs> yang keempat ya yang keempat, betul. buat aku sih aku suka hmm. ya. nah, di sini di sini okay. sebenarnya juga suka cuman kita mas <laughs> <laughs> Jereng banget ya, ya, ya jreng banget. Iya itu. <laughs> Waduh, ntar padanya mesen di sana semua. Mbak, oh, iya. terus kan uh, tadi udah ngerasain ya? Oh ini uh, minuman makanannya oh, oh. mm -hmm. Oke. Okay. Ini tadi namanya Kavana Preso. iya uh, ini rekomendan banget nih, enak. Enak ya? Kopi apa pakai soda, soda gitu yeah, ya? Oh, soda, rasanya unik. Unik, unik ya Rasanya mm -hmm. unik Bikin lagi mm -hmm. Ya buat yang penyuka minuman yang soda, kopi Terus mm -hmm. ini gak terlalu gak pahit juga mm -hmm. Gak manis juga gitu loh Jadi datang ya ke kopi nuansa <laughs> alam <laughs> Jadi ya perlu dicoba sih Perlu dicoba kalau ya gitu, uh, Ini salah satu Ya kalau buat aku ya mm -hmm. Minuman yang memang Recommended banget lah Recommended dan gak banyak yang bikin menu seperti oh, ini Oh okay. oke uh Nuansa -uh. alam gitu loh <laughs> <laughs> mbak eh uh, rencananya kalau di nuansa alam tahap 4, mau bikin konsep apa yang mau dibangun sama kayak mas tio atau ya, gimana? Iya sebenarnya nggak jauh beda kayak konsepnya tio juga sih mm -hmm. cuman aku mungkin lebih ke lebih family aja yang mm -hmm. rumah yang lebih... <tuh> Uh, kan karena kan aku punya anak yep. aku pengen mm. yang anak-anak <kuh> bisa main dengan bebas ya. apalagi gitu. kalau di sampingnya pas lagi Fasum ya deket playground -nya. ya itu hmm. ada playground juga kan oh, oh, ada Ayu, playground juga, juga Dan... Mas Tio, kapan mau dibangun nanti secepatnya, secepatnya. ya cepat ya oke contohnya Tio dulu <laughs> oh, oke okay. lihat contohnya Mas Tio dulu oke okay. eh uh, pemirsa nuansa TV dimanapun berada saya bareng Mbak Medina Kamil, bareng Mas Tio, ada Kang Mirdad juga Kita masih di Kopi Nuansa Alam Dengan view yang menakjubkan Dan Alhamdulillah kedatangan mereka berdua Kosos terkenal di Indonesia <tosok> <tosok> <tosok> Senang banget pokoknya ya, senang banget kedatangan tamu-tamu spesial ini Kapan lagi uh, mau berangkat keliling Indonesia? 16 16. Berangkat terus ya. Jalan-jalan terus. Oke. Jadi tadi saya juga udah bilang Kang Mirdat, kalau misalkan butuh teman, saya tinggal minta approve ke Kang Mirdat. Iya benar itu yang jadi masalahnya. Ada bikin potensi Nuansa Alam di daerah mana lagi? Iya benar. Betul betul betul. Makanya Mbak konsep yang dengan adanya Mbak Medina, ada Mas Tio di Nuansa Alam itu makin bikin yang saya yakin deh begitu nanti Mas Tio bikin yang lain pasti ngikut. Hmm. Hujan saudara-saudara, hujan. Jadi kayaknya kita cukup hari ini. Mbak Medina, Mas Setio terima ya. kasih banyak. Selamat sukses sama. terus ya, sehat terus. Terima kasih sudah datang dan menjadi keluarga besar Nuansa Alam. Para ah, keluarga terima besar Nuansa Alam. Terima kasih. <laughs> terima kasih. Saya Pak Uji Ada Kamirdat. Ada. Medina, kami <laughs> Nuan Salam keindahan Nuan yang tak terlupakan. Assalamualaikum, ujar, ujar, ujar. Uh, oh, ujar.